Hari demi hari pun telah terlewati dan sudah banyak cerita indah yang telah kita buat bersama. Saat kita tak berjumpa sehari saja, kamu selalu berkata bahwa kamu rindu pada aku. Hingga pada akhirnya, masa lalumu datang lagi dan mencoba merusak hubungan kita. Benar saja, sejak ia datang, kamu perlahan-lahan berubah dan kamu mulai tak pedulikan keberadaanku. Sebagai kekasihmu, aku tak menyalahkan mantan kekasihmu. Dia tak salah, tapi kamu yang salah karena telah tergoda dengannya. Jika memang kau merasa dia yang terbaik, pergilah bersamanya. Mungkin dia memang pantas untukmu, dan kamu bukan yang terbaik untukku. Pergilah dan bahagia dengannya. Aku tak apa.